Kita mungkin terluka Ataupun bisa mati Tapi janganlah pernah menyalakan hidup Persiapkan hati Persiapkan jiwa akan segalanya yang Bisa terjadi Kita mungkin terluka Ataupun bisa mati Hati, bersiapkan persiapkan jiwa, akan segalanya yang bisa terjadi.